Ada seorang wanita yang berjalan ke arah sebuah tiang yang tinggi. Ia terdiam sejenak sambil memerhatikan tiang tersebut. Tiba-tiba dia menari dengan ekspresi yang sangat senang dan gembira. Lalu terdengar suara alarm yang keras. Wanita ini pun kebingungan. Tiba-tiba muncul beberapa orang dari atas tiang. Dan ternyata tiang itu adalah jalur darurat untuk para petugas pemadam kebakaran yang akan bertugas guys.